Memberikan kabar baik, kabar bahagia dan kabar-kabar terbaru seputar Leslor Tentunya Baiklah persahabat Leslor dimanapun kalian berada Untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ada sebuah info persahabat ya, dari Bunda Lesti Kejora Kita lihat aja di laman akun Instagram Bunda Lesti Setengah jam yang lalu ini menginfokan bahwa Jangan lupa untuk warga Konoha menyaksikan acara Poles Kepoin Lesti di aplikasi video.com Persahabatnya eksklusif Kita sebagai fans harus support Harus dukung Untuk acara-acara Bunda Lesti Kejara Salah satunya adalah Acara Poles Kepoin Lesti Di aplikasi video.com Tayang setiap hari Senin dan Kamis jam 5 sore Hari ini juga tayang persahabatnya Jam 5 sore di aplikasi video jangan lupa untuk selalu mendukung acara-acara Bunda Lesti Kejora Dan selanjutnya persahabat kita mampir ke icon HIP 500 Kita lihat persahabat ada kabar soal leslar LAR Disimak persahabat Ada sebuah kalimat yang diposting di unggahan ini Kakak punya mimpi begitu ketemu Dede cerita sama kakak pengen punya ide manajemen artis. Akhirnya beliau sedikit demi sedikit mewujudkan mimpi Dede. Salah satunya Leslar Entertainment, mudah-mudahan kita bisa terus mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Ini kata-kata Bunda Lesti Kejora soal Leslar Entertainment bersahabat ya Alhamdulillah. Satu persatu mimpi dari seorang Lesti dan seorang Rizky Billar terwujud. Mudah-mudahan yang mimpi-mimpi berikutnya tercapai dan kita hanya bisa mendoakan yang terbaik. Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh akun Hip 500. Terkait di akuisisi sebagian saham Leslar Entertainment, Lesti ungkap dengan bergabungnya Prestige Corp dalam Leslar Entertainment membuat mimpinya bersama sang suami akan segera terwujud. Wah jadi gak sabar deh semoga sukses Ia melahirkan talent-talent baru yang semakin meramaikan dunia hiburan tanah air amin Luar biasa banget ya dan disimak juga Banyak sekali tanggapan komentar yang positif Ya ini dari akun Talianus Korwina mengatakan Bismillah Lesan Entertainment dan Prestige Corp Semoga makin sukses, berkembang, pesat dan berkah amin Selanjutnya ada komentar lain diberikan dari akun Anda #sk2703 Pasangan panutan gak modal viral tapi dibarengi karya dan usaha untuk sukses bersama-sama sukses buat Lester Entertainment dan Lester Metaverse. Amin. Sholawat yang doa-doa baik kita aminkan mudah-mudahan terkabul dan semoga saja Bunda Lesti dan Papa Bilar selalu menjadi orang baik dan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. Berikutnya kita mampir ke unggahan terbaru dari Laser Entertainment ya Kita lihat aja nih ada sebuah unggahan spesial yang kita dapatkan Ini sih cute banget ya Laser Entertainment kali ini Menyuruh untuk warga Konoha intip chat Papa Bilar Atau Papa Rizky Bilar Ke Bunda Lesley Kejora Kakak lagi manja banget katanya persahabat ya, kira-kira dedek Lesti jawab apa nih? Coba kita lihat nih pesan isi chat dari papa Bilar ke Bunda Lesti. Kita lihat persahabat ya, kalah terus karena nggak disemangatin dedek. Wow, kata-katanya lucu banget ya Masya Allah, ini manja banget memang bucin papa Bilar. Dan kita lihat juga ada kalimat lain nggak ada Dedek di sini Aduh Masya Allah banget ya admin kreatif banget nih luar biasa Masya Allah mudah-mudahan selalu berkarya dan selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar banyak juga respon yang diberikan oleh para sahabat yakni dari akun Instagram Bilar.edit mengatakan semenjak Prestige sama Leslar artinya kreatif-kreatif semangat min katanya tuh Masya Allah banget ya Luar biasa dan tentu Alhamdulillahnya persahabat ya Semakin banyak support dan dukungan yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita Kita masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya